Saya, Robertus Antara, yang hadir di sini, memilih engkau, Susana Syati, menjadi istri saya. Saya berjanji, setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, baik waktu sakit dan sehat, dan saya mencintai dan menghormatimu sumur hidup. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan hadirin sekalian, saya Susana Siyati yang hadir di sini memilih engkau, Robertus Antara, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malam, waktu sehat dan sakit, dan saya mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Semoga Allah, Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan di hadapan gereja dalam Kristus. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Nah. Amin. You And we'd say we do Every moment I do for the rest of my life, with all that I have I do, and I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in no time.